Kusto akan menggoda Innova dan MPV 3 baris lainnya dengan harga lebih murah. punya senjata MPV lain selain Staria. Namanya Kusto, sebuah MPV 3 baris yang kabarnya akan segera diluncurkan. Gambar penggoda resmi disebar begitu pula bocoran tampak nyata. Tak kalah menarik, dia kini bakal mengisi ruang di bawah Staria sebagai MPV 3 baris. Foto teaser memberikan gambaran bahwa Kusto tidak akan tampil moderat cenderung inkonvensional dan ekspresif dalam memainkan elemen tubuh MPV. Lihat saja fasad depan yang mengingatkan Tucson. <SILENCIO> Lampu dan grill terintegrasi dalam satu klaster berisi pola tiga dimensi. Lebih unik lagi, DRL dibuat bak bunglon sedang mengelabui predator. Menyamar dengan bentuk serupa pahatan patron. Ia, ya, mungkin secara profil tubuh, ia tidak benar-benar terlihat nyentrik. Tidak sampai sejauh staria yang seakan datang dari masa depan. Cukup mudah diidentifikasi sebagai MPV tradisional, mengadopsi pintu geser dengan rel terekspos. Kendati begitu, pahatan unik meramaikan agar tidak membuatnya terlalu hambar. Jadi sorotan adalah kesan dinamis bukaan sepatbor bersudut dan menukik seperti pada Lamborghini Urus. Di samping itu, calon petarung mobil keluarga ini juga berpotensi membawa nuansa SUV lewat kleding hitam. Begitu pula di buritan, grafis huruf C menghiasi lampu kombinasi belakang, lalu dilanjut strip LED yang menghubungkan kedua sisi. Untuk MPV, arahan seperti ini jelas membuatnya semakin menawan, menciptakan diferensiasi besar dari model minivan lainnya dengan segala keunikannya. Kusto tampak diposisikan di bawah Staria. Dimensi lebih kecil meski mungkin, kecil, bukan definisi paling pas. Mencatatkan hasil pengukuran 4.950 x 1.850 x 1.734 mm. Sebagai bayangan, besar tubuhnya kurang lebih sepantar Toyota Alphard yang menorehkan figur 4.935 x 1.850 x 1.895 mm. Di balik tubuh sebesar itu, Kusto hanya sanggup memuat sampai enam atau tujuh penumpang tergantung aransemen bangku. Konon Kusto akan dipersenjatai jantung bertenaga besar pula. Salah satunya unit 4 silinder 2000 cm kubik turbo dengan output tenaga sampai 237 tenaga kuda dan torsi 353 Nm. Putaran kemudian tersalur ke roda depan via transmisi otomatis 8 percepatan. Tapi di samping itu, kabarnya akan tersaji pula pilihan mesin 1600 cm3 turbo sekuat 170 tenaga kuda. Belum diketahui di mana saja Kusto bakal bertarung. Yang jelas nantinya ia lahir dari Cina melalui perusahaan manufaktur patungan antara Hyundai dan BAIC Motor, yakni Beijing Hyundai. Mengingat tingginya minat terhadap mobil keluarga dan ketersediaan fasilitas pabrik baru, akankah ia turut mengaspal dan dibuat di tanah air? Kita tunggu saja kabar selanjutnya.